Halo guys kalian gue mau main game hidden my game by mom dan itu misinya uh, kayak kita tuh lagi main game nah terus gamenya diumpetin sama ibu kita kita harus nyari di di mana-mana gitu pokoknya kita harus nyari dengan cara apapun dan kadang-kadang nih game nggak masuk akal loh serius Oke okay, langsung aja kita mainin gamenya ini ceritanya hari pertama. Nah, kita nyari di mana nih? Di sini nggak ada. Di dalam lemari gak ada. Oh, ada bukunya. Gak ada juga. Oh, di sini. Nah, selesai. Dah gitu aja. Semakin lama, semakin susah dan gak masuk akal. Oke, okay, ini nah ini kita juga enggak boleh ketahuan sama ibu kita buka Nah itu dalam horde yang langsung ada kita nggak bisa ngambil samping kanan enggak ada berarti minta tangganya di sini terus taruh di sini ambil nintendonya mantep next hari ketiga Oke okay. di kanan wah oh, itu ada ibunya ngumpet no oh, kita nggak boleh buka itu soalnya ada ibunya nanti ketahuan oke okay. ini tendonya di bawah langsung slide ambil semang lagi hari keempat wah ada buaya oh tendonya di dalam mulutnya tuh ada ibunya dalam lemari sampainya ada kayu oke okay. Kita ngambilnya lewat kayu kali. Oh, di ganjel gitu mulutnya Langsung ambil aja, mantap. Next hari kelima. Semakin lama semakin susah ini. Wah, apalagi nih? Ah, itu ibunya ngumpet di sini sebelah kiri di lampu. Ya, teka-teki. Terus ngapain? Oh apa nih tendo kuning what Oh <laughs> maksudnya ngapain gitu ya Oke okay, enak saja hari keenam. 6 Wow kalau oh, lagi nah ini ibunya lagi di porden kiri Wah ada laler. Mungkin kasih ke mereka ya terus Oh jatohin Oh mantep. Hari ketujuh, oleh naik sepeda. Apa nih? Kuda apa itu? Oh ngambil pakunya kita taruh di sini nanti benek kempes kayaknya. What? Wah. Maksudnya? Coba kita ulang kita ulang. Ulang. Oke, kita ngambil di sini cungkilnya Ambil pakunya Oke. Terus taruh sini. Terus Oh, ambil pakunya lagi. Terus Terus Oh oke okay, oke okay. sorry sorry, agak lama tadi gue mikirnya hari ke-8 apa maksud makin enggak masuk akal ada motor lu lalang dalam rumah coba Oh ini buat ini cepet-cepet gimana cepet Ya ompul Oh iya ya kita harus cepat kita harus cepat pulang. sorry sorry harus cepat gimana kan nintendonya oh ini yes. next hari ke-9 ada kulkas ada tungku ada sofa ada kunci. oh ada ini mantik api terus ini bikin api terus bakar ikannya kah Oh, terus what kok ada ibunya sih oke okay, oke okay. sorry sorry kita ulang lagi apa nih kerang terus apa yang kita bakar Ini ininya kerang ini oke okay. wow oke okay, oke okay sorry sorry salah bakar bakar tadi hari ke -10. apa ada gajah tisu toilet oke okay. oke okay. oke okay. nah udah ada baru terus tisu ambil nintendonya nice next hari ke-11 Wah ada bom Oke okay, pada min Wah ada ibunya dong langulang ulang. Lang, lang. jadi kita harus apa nih papa tunggu diam kali Dimin aja di min. coba kita tunggu tuh kan Ya ampun, kenapa dari tadi makin lama makin susah nih game? WC? Oh, kayaknya gue mulai gak ngerti nih. Kasih air. Terus, si air lagi. lagi nah ini di belakang ini pohon ada ibunya Oh kakeknya ke toilet Oke oke oke harus berpikir keras lama-lama makin susah soalnya nah ada ular apa nih kalung Oke okay. Wah, terbang. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Lanjut, hari ke-14. Nih, lagi baca koran. Apa nih item-item? Dompet. Oke. Okay. Wah. Datang polisi dong. Oh, dikira kita pencuri kali. Kayak dompetnya jangan diambil. Oh, ini ambil kayu. Terus Mungkin, nah, bener kan? Nice, hari ke-15. Apalagi batu, tambah semua aja. Oh, penuhan terus. Terus ini What ada ibunya dong oke okay, oke okay, ulang-ulang apa mungkin batunya ditaruh dalam sumur kita coba aja kok oh, nggak bisa gimana ya lu gimana ya Oh my God kancil gua enggak kepikiran sumpah dibalik batu dong ya ampun oke okay, next aja hari ke-16 wah ada konsulat terus tebak sini salah tengah salah oke-oke okay, okay, tengah salah terus coba lagi di kanan salah juga ke berarti di kiri fix berarti di kiri Oke okay, di kiri di kiri di kiri buat enggak ada juga dong apa mungkin kita pencet yang barang-barang stiker sekitarnya coba-coba Oh ada di topinya dong ya ampun guys video hidden my game by momnya sampai level 16 dulu aja ya mohon maaf kalau masih banyak kesalahan maklum baru pertama kali gua kayak gini oke okay, bye